Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini Bang Emet lagi mampir di Talasi tabula Sumba, dan Pesan Hot Coffee Latte Berhubung kopinya masih dalam wujud biji, ternyata perlu beberapa tahap sampai kopinya jadi dibuat Nah, seperti apa cara membuat kopi latte yang baik dan benar? Berikut ini caranya yang dicontohkan oleh mas dan mbak baristanya. ini <San> ada Aku ada di sini Ada ada. Aku ada mesin I'm yeah. yeah. It's clock. Oh, ya. oh. Okay. Ini Aqua. Ini saya rebusnya semua, kan? Uh, kalau ada, ada hmm. kekuatan, kita untuk latihan itu, kita pakai uh, kombinasi. Pak. Oh, ini, 그럼 보험 처리할 수 있어요. Ya, Tapi su tetesan susu, -susu banyak, ya. susu satu gelas, kopi satu tetes itu adalah es batang. Gimana guys? Kelihatannya mudah bukan? Ya mudah kalau kita punya mesinnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Eh, aku mau yang es boleh oh, nggak? Iya, aku yang es ya.